halo bro kembali lagi bro dengan channel korek gas <tuh> di depan kalian udah ada paket itu adalah uh, spare part rc kebetulan saya mau bikin dengan uh, paket rakyat oke okay. depan ini kalian bisa lihat ada ban dan ada beberapa komponen kita akan bahas satu oke okay bro yang disebut paket rakyat itu seperti apa ini saya ban pilih ban seperti ini. Ini saya ukuran bannya kalau nggak salah nih 11 cm atau 110 mili. Dengan rim 1,9. Ini udah aluminium, udah metal, semuanya. Ini saya dapat kalau nggak salah sekitar 500 ribuan. Banyak di online shop, ya kan? Lumayan lah terus soft juga kembangnya saya seperti pakai kembang kayak uh, empty tapi baguslah lembut terus nah yang di depan ini nih kalian nih ada box hari kita unboxing boxnya Oke okay. sekarang kita bahas satu-satu bro Kita bahas dari Ini loh deh yang paling besar Di sini ada frame Frame-nya saya pakai seperti ini. Ya. Dari apa. Video-video sebelumnya. Sudah saya bahas. Soal masalah frame ini. Kenapa saya tetap menggunakan frame ini. Karena memang harganya relatif lebih murah. Kalau nggak salah. Tuh saya dapat sekitar. 1 jutaan. Tapi udah kumplit. udah dapat. Frame buat. bemper. Ini di metal. Terus. Stock shock tower dan shock Towernya juga udah ada buat link fan hard kalau mau dipakai bisa dipakai atau enggak juga ya. apa-apa, terus gearbox udah pakai planetari. Ini udah dibahas di video sebelumnya, ini menggunakan uh, rasio satu banding 8. Terus ada transfer case-nya juga. Udah metal semua, terus udah dapat tempat baterai juga. Lumayan lah untuk paket rakyat. Oke, kita coba lihat yang lain. Kita lihat. Nah, untuk baterai saya pakai merek Fun baterai. Kata orang sih udah bagus. Ini saya kapasitasnya menggunakan 5200 tapi 2S ya. Terus 38,48 watch house lumayan lah, lumayan kuat lah untuk untuk untuk main-main di adventure lah, lumayan cukup lah. Ini casingnya udah hard casing. Mayan ini saya dapat harga ya, dapat ya di online shop orang meriah, kalau nggak salah sekitar 350-an lah. Oke, dari baterai. Terus, Garden. Uh, Saya Garden menggunakan SCX versi seperti ini yang udah portal. Kenapa saya pilih menggunakan portal karena memang e, fungsinya kan buat naikin badan badan badan portal itu supaya lebih tinggi. Jadi kalau ke itu high groundnya itu lebih lebih lebih dapat lah karena kan ini. Cuman sayangnya untuk versi ini e, fungsinya portal hanya untuk menaikkan aja, tidak mengubah konversi. Karena ini konversi portalnya itu satu banding satu dalam girannya jadi eh, yang saya dapat di deskripsi itu satu banding 3,75-an lah rasionya. Beda dengan yang eh, video sebelumnya itu, saya juga pernah ngebahas portalnya sama bentuknya, seperti ini cuman eh, dia direducer lagi sistem portalnya itu selain tinggi dia juga bisa merubah rasio juga jadi finalnya lebih besar dari ini 3,75 dan contohnya kayak gini ntar ya saya lihat nah jural dan Portalnya sama, cuman kalau yang portal yang ini tuh lebih, lebih apa ya, lebih uh, rasionya lebih tinggi. Untuk rasionya lebih tinggi dan untuk rasionya dan dimensinya juga panjangnya juga lebih lebar. Kalau ini, kalau nggak salah sekitar. Hampir 20 puluh kalau ini sekitar 1,8 lah. Beda 2 sampai tiga sentian. Sama, tetap dasarnya sama dasarnya satu banding 375, Cuman di dalaman di dalam portalnya ini udah ada konversi lagi gear. Kalau nggak salah 12 banding 23, kalau nggak salah. Jadi sekitar ada penurunan lagi sekitar 2, berapa lah seperti ini. Oke, kita lanjut ke part berikutnya. Ini dan udah. Terus Ah. Ini lah paket murah meriah. Sudah satu set. Kalau tidak salah ini sekitar 500 ribuan. Jadi saya motornya menggunakan ukuran 50T. Eh sorry 50T. Ukuran 12T. Tapi ini ukuran motornya itu 550. Ukuran 550. 12T. Kalian bisa lihat Oke lumayan lah Buat Paket rakyat Ini ada keterangannya Manualnya Kalian bisa lihat Seperti ini Terus saya TSC-nya juga sama murah meriah. Jadi udah satu paket ini tuh kurang lebih sekitar 500-an. Terus ISC-nya saya pakai Superpass hobi 80 ampere ESC seperti ini ESC murah meriah yang penting jalan dulu aja bro kalau kita ada rejeki baru kita bisa upgrade ESC yang lebih bagus lagi selain ini banyak merek-merek lain seperti Hobbywing, wing terus merek-merek eh, lain juga banyak lah yang lebih bagus dari ini tapi ya karena memang konsepnya saya mau bikin paket rakyat ya seperti inilah tapi ini juga bagus, udah waterproof juga, udah 80 ampere, lumayan lah. Terus ada apa lagi? Oh. Link rod, link rod saya pakai tipe yang seperti ini. Kenapa saya suka pakai ini? Karena memang dia punya high ground-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lurus. Ini lebih cakep, lebih mantap untuk uh, untuk high high high clearance groundnya itu yang di bawah, jadi jarang untuk kita nyangkut atau di bawah atau main lumpur tuh. Ini enak banget. Ini bahannya ball rodnya tetap masih plastik, cuman uh, batang batang ring rodnya mah udah besi. Terus apa lagi ya? Oh ya, suspensi. Suspensi saya menggunakan suspensi seperti ini, double spring. Ya, lumayan murah meriah tapi ya nggak murah murahan juga. Ini ukurannya kalau nggak salah. 8 cm saya menggunakan hole to hole nya senti, cm lumayanlah buat adventure enggak terlalu tinggi enggak terlalu rendah terus di dalam paketnya ada nah, kopel saya saya pakai kopel yang seperti ini yang bisa dilepas, dan bentuknya kayak seperti pakai kunci L ya. Dan kita bisa, kita bisa modifikasi seperti ini. Jadi, kalau misalkan ininya kurang panjang, kurang panjang, kita bisa bikin, kita bisa potong. Cari ukuran yang sama, kita buka baut kutunya langsung. Saya lebih panjang lagi ini adalah kopelnya multifungsi ini juga murah meriah nih kalau nggak salah sekitar 200 ribuan seperti ini ini juga ada buat uh, ngerubah posisi atau melepas at, melepas apa melepas bagian uh, link kopelnya ada yang kopalnya disini kita bisa lepas dari kalau kita bisa bersihin atau apa kita atau main lumpur atau apa kita bisa bersihin seperti ini ini multi fungsi nah, kita bisa adjust ukurannya terus oh, ini shock power tambahan apabila kalau mau merubah posisi kemiringan suspensi kita bisa menggunakan ini dan yang terakhir adalah saya pakai Serpo merek Ostar dan bisa lihat Ostar 25 kilo. ini juga lumayan, lumayan cukup lah cukup buat main ya istilahnya main fun-fanan lah bukan untuk kompetisi tapi cuman ini bagus juga ini kuat oke okay. ya. udah habis kosong jadi inilah paket rakyat yang saya yang saya apa yang saya beli terus yang saya konsep ya seperti ini bannya juga nggak terlalu bagus enggak terlalu mahal cuma cukup terus baterai juga saya menggunakan yang lumayan cukup tinggi MH nya jadi biar saya bisa main lebih lama lagi ya kurang lebih bisa main satu jaman lah terus juga semudahkan ini jadi inilah konsep membuat RC dengan paket rakyat uh, by korek gas oke bro jangan lupa di subscribe di like serta di komen apabila ada masukan tolong komen di kolom komentar dan juga, jangan lupa juga di subscribe Biar nggak ketinggalan video berikutnya, karena video berikutnya kita akan rakit. Oke bro, sampai sini dulu ya. Oke, bye.